Dan kian nama, berhama, tersebut nama, kenapa kri nama dapat na tuh Australia Dan? Oh, Dan, Dan Andrews, Dan Andrews kila k, ke, kianya apik Melbourne, Sah, Victoria nu prante, Victoria Victoria prante, Premier, hitapu, ya dah ini saya, Oh, dan. oh, tawa Dan, oh. dan in Australia. Oh, dia hadiah gahan nono na, menyara wani. Dan, dan, dan, dan. Oh, saya kata yang namanya Oh, saya kata yang namanya hadiah gahan nono. Oh, saya yang namanya hadiah gahan nono. Oh, saya Ino nih Daniel, oh Daniel ino mamat yang Mie au lega ama lagi ya? Au lega ama uh... au lega. Hei, mah kamu di mana kalau dana katet mie? Boleh media yang Meyang <tellan> mau akhirnya me tol <tellan> apa hub guru berunjuk nilainya dimakia neka prashne, uh, te, ne sahari, emana itu mungkin prasne ah uh, karaliya teh, ambil lah tiennah, bela apa me me me, mat, te ne, etar, kele, tu, keela, tapi te hitena, balan, Lankawai, valo, me 키is. interpretasi yang saya butung dari lain-laka kamu tidaklahnya sehingga kamu tidak menjadi siam ac 받us tentang yang masak pada padam ini kamu mengenat ini tidakOver usulung.Lanti.nganti. 건데 cm2. itu. Mei na mi eba ge ni ka Yeah, Serius, ini kini tianau, ini beri, nanti manggah, nanti karni, sahati ini kena repeat, kena nawa, kena pasal, pasal kreatif, kena permanen, kena mah, ini muli ke pasukan, wot, <laughs> si <laughs> si <laughs> anton, guru, runtane, tiki, eh, eh, mediat di, dan eh, Aweleka, <tellan> maate me, eke adinji ya, meleeka mi kareli Oh, minihagi uh, mulma rakiada bilang guru-guru tuh hilang dari jual peti genik bawah tempatnya. Nah, it, hidup eh, uh, nah, itu, uh, ya, uh, nah, hi, manma bini e, itu, Istirahim dengina, makiyana, parana, paha, oke, dengkiya nangare, dengkiya gururu, nde winiakia tua pasel nandum, aha, demapiyandat, winiakia Andi ne Andu mau bahasunnya, Andu netu apa ini sekolah dikila, itu tapi barang kila. Oh, bukannya ngasih mari Deng, Deng, podcast,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 Meme tien no ne mirun naikia ika tamang izin gan Ini Oh oh oh itin kian itin kala kasa. Isa dan mama sama akguruwa kian. sama aja sama aja Niat makarannya nilainya itu mah, anda ini kokhewan ini tak niat tarin? Nae, guru, guru Oo, jammanguo kegeene doo ooko di tumaa isara hakki wai gena, olegam Tangwa rabaha biyaki negatia gana wani oh. harid hilang ada rendun etu awut moko kini mana pili ya ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Oo, oh, ya, eekateke me wini tasang maresan skutietan, anu pirisitu cham kiana eketiana biswia sobahawesaha ara akikiva professional judgment kiana oh. oh. guru. Andi andu hmm. ya tanu kau lah, na andu. Tapi eh, ya, ya, na lama yang lama yang yang kali sama kali ada nama Oder yang itu bau tegi akan dan anda nak landau bagi pasal dalam tindakan Andi ini tidak benar, namun dengan Sanskriti ada alaikilah dan ngekaran net piting kata Guru guru guru guru, itu baru malam, ya, akiyo na. Mik, kali semai ada angin, mana ada angkat Lah, Oh. Tidur mi andun nirmane ya dan priyasat. Endun nirmane keran ini mei dilangga. <hesitation> nirmane keran mati hadamin ini tamai asik si tada, bachan, adub, Guru rektor, tapi kenapa teman-teman kerana dahsyatnya, namun Nokia tuh beda. Tadi kena hadiah guru ya, Eh, uh, mokadana, di emina, sorry, emina, lumakanda, emina, awa beliisi mokoda, eh, eh, oh huh? ya itu noda tadi itu dan presat lagi ministro tamanda awas ya deh kaya tam tamang sayang menirmane keragatuan ini kaya ya yeah, yeah, yeah. ya kami desa pala kaliya kucing tamu gan napa statement ya kaya oh jadi ek ek ya bilang dan dan presat lagi adya apa nih aku tertingi sah ini tentang yang kisi buruti anik ya anika anika anik ya oh anik ya oh ya lagi prakarsa ya karena sekolah kita adi hati punya dimanusia itu ragatnam leisi nih Nai iketai makiyani, iketai makiyani, iketai makiyani, iketai <tik> <tik> ya, teacher lagi nih, tante. Kalau sinduk, tamaik, konde, tiga, tambah wa balas, sinduk, iya, na nama ya, tapi teacher, kia lagi, kan? Itu kan, ya, lagi, ya, ge, ya ge, di laki, ya, teacher, tambah, iya. Oh, iya, cerenin, tante, dan ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, Martin Arjaniya karena guru runta. <hesitation> hmm. Fogo loa, saharian daging na awinetang iskoleta. Oh. <hesitation> Tiba giga. Ani mar, ting mei karena gati itu de tamai. <hesitation> Oh, deh. Tapi karena hilang itu. hari. Atta kata, oh i ini hari i kata mahari, ma ma mm. um, kian ne, ne, minis darwan mm. mm. e, mm. mm, mm. mm. di, tena, Desa hmm. na, ah, mememarasma stan al laga itu. Hmm. Namun hmm. asal al laga itu di Namun, itu nikam balaan, dengan is, oleh oleh ya, sahari prajin itu udah pernah, sekarangnya menteri sungguh Oh, media ya, orang oh, ya, oh, Ida aurudul paha oh. hai kada kaleng eha belut, iko muslim kanta waki burka ki dilaiiti ani wari. Adam teri me oya to apida vita rakne me kahana me pat me me me me me brauki adaw na terung yan no ni me matevisi nirwani karamin ayen adani ara jati wadi, anta wadi Khoanah valin, vivida mata mati mata antara darah aja, na, ikhmasa itu aja ini ini, ini mau, ini sudah yang terakhir ini, ini kalau nariyek kini kita uruke kini Widya sih ya balapnya ke balap empat ina itu ke taliuker aga, tapi kita hari kita tamu yang mana? Hei, masih di api Nah, saya mengajarkan apa loh, saya me me me me dengan apa, saya kohengari, saya Australia, NGO, kakiin sali hamperin, born again, born again, paling saya saya terus, ma video podcast, Kakakna daen na, da emet da da wacanga, da lahati <laughs> kahatakan puluan na meki na mangit, ta bata tutu eno. <hesitation> ko wari kana meita, kini ga doce, ga donot mei engke, epeki ani emanda, mei mama, mei mei itu iki Koh monat kaman na dem me me me me tu la api da peen ni me hamak ka arani atu la ma api da peen ni bala aragale, bala aragale ko dije palani kutsure <hesitation> niket kutsure biap marahnya harus amaniti ya, ini Kira na gani me mate kasrana bahaya tiano anip anip anip petting taman ge wera divasa gani me tasne gutina nimel darind aneh hari e e wagi mana day apiah me kata madam kata. Hamudawo kehitoku mi hilani ladari ini pati diunukar pati Mengenai tangan mata, kita harus sampai tadi. Tahun dua ribu dua puluh, kita guru guru dan anaknya, sudah pasti kita harus Oh, sama aja yang perhati aja. Dia sih, apa alaknya? Oh, dia sih, apa ke guru, aja, nih, nih, nih, nih, Kali, makita nih, usaha bersampet Oh, oh, oh, oh. <trio> oh kenapa ini mama hitan mevagih his chariter valahter me presiddi agdena madhya aytan vala vagih kima pilih mana me hitan noningi madhya aytanat nih eh ita ita ita itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu itu Ruthia ayat ini, ohun ta teleponi, kiana prakna tika aha geneng <tire Titanic> Kelly... ki. gila, adahala bung gile ayisana maiki kaleni. <hesitation> ngai maikta isan gile kenki, si parek nani kang gila, obat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 Jadi ini ekshen ini terunggarakan ini sama-sama aja penting ini belum sama nih kamu ini ini refleksi nih kan sama seperti Mahatmya bedia tuh lim balap rutu. kita sama aja e tulape pasal padha dia tulah bisanya maka api ini nilah ini sa api me, api haka coba api tentenya kita ragani mau ini me sieller pertanyaan, entah tentang, mungkin entah tentang sieller pertanyaan, sieller pertanyaan ke, me... ini, alagi na, mungkin hadi, mungkin karana hadan, hadan gama apinan itu le, ah, ini, horti mewah pertanyaan, Benamam ya, ressaga cover lain dari yang Dan Langka Oxford, jadi kamu tuh inggalan, eh eh eh, wisati, dina sekolah langkawi, kata, di kata itu limang, Guru-guru ada yang nih, oh gitu. Eh, gimana? Resko di lainnya puluhan kenal, yang di lainnya. Oh, seandainya makan di lainnya puluhan kenal, apa api deh. Terpasal pada tiar, Andi pasal apa nih? maka daun daun daun anugerah ya. Deng, Deng. api saman yang api ini pariwisata yang kerupuk kota pas Indonesia seperti itu. Di tempat apa? Di dekat kita ada ini. Nih, oh, eksternalnya Oh apa, No. Apa ya guru berunjungnya hidammu, himanat tang apa adya apna pratipti sampada ke berunjungnya hidammu, lama ini dakwaan, demau apa samasekali me, no. gaanite, vidya, vidya, vidya se, inggris buddha, kema, bogole, Ito pasti engol lokal panakere no dan me me kenda wagiai menetam me padasiya, kauda desa palak ni wagiai menetam me me kada all boys association, kenda mano ada me me me me me me me me me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 Kandak nae ni a ni apela mai. <hesitation> Ni wae, ni ni wae, ni wae, ni wae, ni wae, ni wae, Oh, hebat. Yanggilan Tony, oh-oh, Itten, aedakwa, dengannya ane tambah, ane kali Oh, Behai, tapi dia nakana merah, merah goutnya. Mira kata tapi ikat kian duni. Apit, apit, apit, Namun, apa nih? me hari dia. Api kian ama me katan dari api, api rata, cewek karena pemenisu. Api, api, api, api ada, api, api, api, api, api, api, api, Bulatnya itu ya kayak negri negara tapi hari kami guru guru pasal pasal gan toh guru guru bumi kawa reka gan toh Namun guru bumi pasal padat jadi ini reka Avalang kata suger� уров, dengakan duali amukan. Nah selesai malam,Эwajsan 경우에는 don't both traditions. Syn Island shaman, it feels like theguebbebbebbear siあっ tuhle bagibare manus Kombi bergaduh. When einen beobati bergaduhni ant你们alang diatantwa dengleichen again InedLe 따라 Hausern. Dia de khoajak karena Bosn unless man was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 ya oh. e atad aja nama handamu guru berunewe namo, ini kan ini ek dinnek belu ini hati ini apa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 apa apa moleh paksa pakai betul, tapi kalau dakiinnya Lalu, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, beruang, Makdada uh, pilihan katakeli, katakala, uh, Guru warungi viniani di malam Guru mar, Oh, ek, hey, na, ba, ba, mana pilih saja? Hey, Eh ya ide, lama bodi <tun> lama ya terus ideologi kan hadanap pudgal ya ini. Eh pudgal ya apes, kota ya, macam pirisudu, entahlah inna, nikang aku lama, kota lama kita hasil. oh, ya e wacana tikamnya ada Queen Mame mata me, tapi mereka kata agarah ini Queensland yang meyeh eh eh eh Ghitimala ya oh wacana priya namun taman Andumi so bahave tira naikaran guruba rea debur timaya tira naat maka ayi tia tia na wakiya naikata mai eee eee kodof gendattege pe hadiliwa sandahan welati eee eee anit ya menentang nyatnya tapi nggak mbak bela yang sekarang Tayatahar dengarin tuh, oke? Raja kini di sekolah kita berapa? Ada tata. sama. Oh, kita pasal transport, Witu uh, uh, uh, hal pati uh, uh, kan nengolo, andu es tole kemah, uh, kemah memi me, olboys association, klinikame wiganan kranaheter, wibu pahalene wibu wibu amati ansiadodo, wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu wibu ini api yang yang Oba oba oba jati aket ketegoda ngegeno wana ngiri yate wana wana mi hala kaita api tapi me me darshi matawade yan gen oba durumuka guru ya sangkal Itanak neme ini sum nama akal pasangwar karena kerana nirma ke mana cari guru waruki ini guru daruan lo denuma jagat denuma atin <hesitation> Ono ya bagi keharaan, ini ono, ini orangnya mama, mama oh, -e or, guru udah paling Oh, guru guru orang, udah pengen ada kamar, nah ini ya, kayak Oh, ini e,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 Gua mengenai sih katanya, karena melankabi, praja itu banyak dari aku hidup ate. Tapi, ini sah, awulega ma awul, awul, apik, pahdi live, awo bo di netule. Misalnya daruan ke tenak pat akal per honda aktif, karena, mikara ruh benda nuker, sambandu